Yeah, here. I'm here. I'm here. I'm here. Ah! here. Bristol. here. Bristol. here. AAAAAAAH! Please Okay. <coughs> Yeah. We're out <laughs> I guess Haha <laughs> Yeah Dad I'll go spend a time buat. Harus sekali lagi ya. Kalau berdua seling. Seling Ini ada. jadi sampai Nah, bakal ini ada tadi ya, bakal di belakang, Ya, bakal saja buat sepeda. ngapain. gua sepeda. Wah, di sepeda oh my god. Dan itu videonya. Udah kasih telah nonton. Dan, oh iya, bodyweh, ini bikin video ini buat mengingatkan kalian supaya benar-benar jelas ya, buat, Dengerin gue bicara. Jadi kalian subtitle, terus ya ini ya e, bahasa manapun terserah. Ya di situ ada bakal ada pilihan bahasa dan supaya lebih jelas ya, buat, kalian dengar bicara gue. Ya. Dan terima kasih telah menonton video gue. Gue bakal buat video ya walaupun agak sudah agak jarang ya tapi itu bakal salah umum di video lagi jadi ya jangan lupa subscribe ya guys ya subscribe dan like dan like, sampai video ya. bye bye